Langit dipanuhi berjutaan cahaya dengan penuh mana bumi beserta isinya pun bahagia menyambut kelahiran insan. agendamu Muhammad tercinta dengan wajah yang sempurna bak purnama engkau lah rasul dari para ambiyah sebagai pak Desa panjang Masa Engkau terlahir Di tengah-tengah Peristiwa Hancur, tersungkur Bersujud patung berhala Badan Yeah. Uh -huh. Sahirlah baginda Muhammad tercinta Dengan wajah yang sempurna bakurnama sepanjang masa engkau terlahir di tengah-tengah peristiwa hancur tersungkur bersujud patung berhala badannya Keyakinan Sesebaran Umat sebelumnya Nabi Muhammad Kekasih Allah Nabi Muhammad Utusan Allah Nabi Muhammad Akhir -za.